Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial video menjelaskan masalah untuk menjawab kasus latihan uh, hitung entropi dan jain serta tentukan pohon keputusan yang terbentuk dari contoh kasus keputusan bermain tenis pada tabel di sini Nah, ketemu lagi dengan saya Saya akan menjelaskan sedikit tentang Sekilas Dari <tuh> Permasalahan yang udah tertera tadi Tentang algoritma Untuk menyelesaikan masalah <tuh> Salah satunya Algoritma C4.5 Merupakan algoritma yang digunakan Untuk membentuk pohon keputusan Atau decision tree Pohon keputusan merupakan Metode klasifikasi Dan prediksi terkenal Pohon keputusan berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang konsep entropi dan konsep giant untuk menghitung entropi dan giant dari tabel sebelumnya. Konsep entropi Merupakan jumlah bit yang diperkirakan dibutuhkan untuk dapat mengekstrak suatu kelas, plus atau minus, dari sejumlah data acak pada ruang sampel. Entropi dapat dikatakan sebagai kebutuhan bit untuk menyatakan suatu kelas. Entropi digunakan untuk mengukur ketidak Untuk mengukur ketidakaslian konsep entropi untuk menghitung nilai entropi sebagai berikut. Entropi sama dengan n p Plus log 2 p. Dengan keterangan s sama dengan himpunan kasus a sama dengan fitur. N jumlah partisi S, P proporsi dan S terhadap S. Konsep gain. Gain atau SA merupakan perolehan informasi dari atribut A relatif terhadap output data S. Perolehan informasi di dalam didapat dari output data atau variabel. Dependent S Yang dikelompokkan berdasarkan Atribut A Dinotasikan dengan giant S atau A oh, S dan A Tuh. Konsep giant Untuk memilih atribut Sebagai akar Didasarkan pada nilai giant tertinggi Dari atribut-atribut Yang ada untuk menghitung giant Digunakan rumus Di bawah ini Jain atau S A Sama dengan entropi S Sama dengan N Si Dibagi S Dikali entropi S1 Dengan keterangan S himpunan kasus A atribut N jumlah partisi atribut A S1 jumlah kasus pada partisi ke 1 S jumlah kasus dalam S Next, langkah pertama. Menghitung jumlah kasus. Jumlah kasus untuk keputusan yes. Jumlah kasus untuk keputusan no dan entropi dari semua kasus dan kasus yang dibagi berdasarkan atribut outlook, <tum> outlook, temperatur, humidity dan windy. Setelah itu, lakukan perhitungan giant untuk setiap atribut. Dan hasil perhitungan ditunjukkan di bawah ini. Nah, tab, dari tabel berikut, perhitungan not 1 dari keseluruhan atribut dari beberapa atribut, jumlah kasusnya semua ada 14. Tidak itu ada 4 dan yaitu ada 10 dari hasil entropi tiap-tiap atribut -tiap, uh, akan menunjukkan 0,862 0,86312 <tuh> dari tabel atribut outlook Data Cloudy, Rainy, Sunny Jumlah kasus Cloudy, 4 Tidak dari S1, 0 Dari data IA, ya, S2, 4 Dan entropinya, 0 Data Outlook Rainy Jumlah kasusnya, 5 Tidak, 1 Dan IA, ya, 4 Entropinya 0,72193 Outlook Sunny Jumlah kasusnya 5 Tidak 3 Dan ya 2 Entropinya 0,97095 Untuk data giant Dari atribut outlook Menunjukkan 0,258521 Dari tabel temperatur Menunjukkan Data cool, hot, dan mild Untuk temperatur cool Jumlah kasus 4 Tidak 0 Dan ya 4 Temperatur hot Jumlah kasus 4 Tidak 2 Dan ya 2 Dan entropinya 1 Temperatur Temperatur milk Jumlah kasusnya 6 Tidak 2 Dan dia 4 Dari hasil entropi Ada 0,9183 Untuk temperatur milk Data giant Dari atribut Temperatur menunjukkan 0,1838509. Nah, dari tabel humidity data heck normal, heck dan normal. Jumlah kasus heck ada 7. data e, S14 ya 3 dan entropi 0,98523. Dari atribut humidity normal Menunjukkan jumlah kasusnya 7 Tidak 0 dan dia ya 7 Entropinya 0 Jadi hasil dari giant uh, Dari atribut humidity Menunjukkan 0,3705065 Nah yang terakhir windy Atribut windy menunjukkan data false dan true benar atau tidak Jadi data tidak, tidak benar jumlah kasusnya 8 tidak S12 dan ya S26 dari atribut windy benar jumlah kasusnya 6 tidak S14 Ia S2 2 Entropi Dari data Atribut Windy Tidak benar Menunjukkan 0,81128 Dan Yang benar 0,9183 Jadi dari hasil Giant Dari atribut Windy menunjukkan 0,009 0,00, itu dari perhitungan 0,00, 0,00, kemudian cara perhitungan 0,00, 0,00, baris total kolom entropi dihitung dengan persamaan entropi total sama dengan kurung buka min 4 bagi 14 dikali log 2 kurung buka 4 dibagi 14, kurung tutup dan kurung tutup lagi plus kurung buka min 10 dibagi 14 dikali log 2 kurung buka 10 dibagi 14, kurung tutup kurung tutup lagi hasil entropi total sama dengan 0,863120569 Itu cara perhitungan not 1. Kemudian dari cara perhitungan not 1 yang kedua, nilai giant pada baris outlook dihitung giant atau total koma outlook sama dengan entropi total min N sama dengan 1 Outlook I Dibagi total Dikali entropi Outlook I Giant atau total Outlook sama dengan 0,86312 0,569 Min kurung buka Kurung buka lagi 4 per 14 Dikali 0 Kurung tutup Ditambah Kurung buka 5 Dibagi 14 dikali 0,723 Kurung tutup Plus kurung buka 5 per 14 dikali 0,97 Kurung tutup Dan kurung tutup lagi Giant Atau total outlook Sama dengan 0,23 0,23 Kemudian cara perhitungan not 1 yang ketiga, dari hasil diketahui bahwa atribut dengan jalan tertinggi adalah humidity, yaitu sebesar 0,37, sehingga humidity dapat menjadi not akar. Ada dua nilai atribut dari humidity, yaitu high dan height normal. Nilai atribut normal sudah mengklasifikasi. Kasus menjadi satu, yaitu keputusan yes, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut. Tetapi, untuk nilai hack, masih perlu dilakukan perhitungan lagi. Lanjut, langkah kedua. Menghitung jumlah kasus, jumlah kasus untuk keputusan yes, jumlah kasus untuk keputusan no, Entropi dari semua kasus dan kasus yang dibagi berdasarkan outlook atribut outlook, temperatur dan windy, yang dapat menjadi not akar dari nilai atribut heat. Setelah itu lakukan perhitungan Jain untuk tiap-tiap atribut. Nah dari tabel Berikut menunjukkan humidity height dari atribut outlook data cloudy, rainy, dan sani. Jumlah kasus atribut outlook data cloudy ada 2 Dari data S3, S1, 0, ya S2, 2 hasil entropi dari atribut Outlook Cloudy 0, kemudian dari atribut Outlook Rainy jumlah kasusnya dua tidak satu ya satu dan entropinya satu. Kemudian dari atribut Outlook Data Sunny jumlah kasusnya tiga tidak tiga dan ya nol. Entropinya nol, jadi dari keseluruhan atribut outlook, giant menunjukkan 0,699,51385. Nah, kemudian dari tabel temperatur, data cool menunjukkan jumlah kasus nol, tidak nol, dan dia ya nol. Entropinya nol. Data atribut temperatur hot Jumlah kasus 3 Tidak 2 Dan ya 1 Entropi menunjukkan 0,91829583 Temperatur milk Jumlah kasusnya 4 Tidak 2 Dan ya 2 Hasil entropi 1 Dari tabel Atribut temperatur menunjukkan jumlah giant 0,02 02, 02 4421. Dari tabel windy, atribut windy data tidak benar dari jumlah kasusnya 4, tidak 2 dan ya 2. Hasil entropinya 1. Dari data atribut windy yang benar, jumlah kasusnya 3, tidak 2, dan dia 1 Hasil enteropi dari atribut windy 0,91829583 Dan hasil jahian dari atribut windy 0,02024421 Sama kan dengan temperatur dari atribut temperatur Jadi yang paling tertinggi yaitu atribut outlook dari humidity H. Nah Cara perhitungan node 1.1 Atribut dengan giant tertinggi Adalah outlook Yaitu sebesar 0,6995 Sehingga outlook dapat menjadi node cabang Dari nilai atribut H. Ada 3 nilai dari atribut outlook Yaitu Cloudy Rainy Dan Sunny kalau klas, klasifikasi kasus 1 menunjukkan ya yeah. Sunny klasifikasi kasus 1 menunjukkan no Rainy masih perlu perhitungan lagi berikut cara perhitungan not 1.1 1, 1. 1. Humidity jika hack atau jika normal jika normal akan menunjukkan ya, yeah. jika hack akan menuju ke outlook nah, data outlook ada tiga cloudy, rainy, dan Sani. cloudy sudah menunjukkan yes dan Sani menunjukkan no rainy masih tanda tanya ya karena masih perlu perhitungan lagi Nah, saya akan menjelaskan langkah yang terakhir, yaitu langkah ketiga Menghitung jumlah kasus, jumlah kasus untuk perhitungan yes, jumlah kasus untuk perhitungan no Entropi dari semua kasus, dan kasus yang dibagi berdasarkan atribut temperatur dan windy Yang dapat menjadi not tabang dari nilai atribut rainy Setelah itu lakukan perhitungan giant untuk tiap-tiap atribut dari tabel berikut menunjukkan perhitungan note 1.1.2. Menunjukkan humidity high dan outlook rainy dari atribut temperatur cool menunjukkan jumlah kasusnya 0, tidak S10, yes ya S1, S20. Dan temperaturnya 0. Atribut temperatur dari data hot Jumlah kasusnya 0, tidak 0, dan ya 0 Hasil entropinya 0 Atribut temperatur dari data milk Jumlah kasusnya 0, tidak 1, ya 1, dan entropinya 1 Hasil keseluruhan dari tabel atribut temperatur Menunjukkan giant 0 Nah, kemudian dari tabel windy atau atribut windy berdasarkan data tidak benar jumlah kasusnya 1, tidak S10 dan ya S20. Hasil entropi dari atribut windy data tidak benar menunjukkan 0. Dan atribut windy data benar jumlah kasusnya 1 tidak S1 1 ya S2 0 hasil entropi dari atribut windy menunjukkan 0 dan hasil dari keseluruhan tabel windy tabel atribut windy menunjukkan 1 cara perhitungan node 1.1.2 Atribut dengan giant tertinggi adalah windy, yaitu sebesar 1 Sehingga windy dapat menjadi not cabang dari nilai atribut rainy Ada dua nilai dari atribut windy, yaitu false dan true, benar dan tidak benar Nilai atribut false sudah mengklasifikasi kasus menjadi satu yaitu yes atau benar jika atributnya tidak, sorry, nilai atributnya true atau benar, sudah mengklasifikasi kasus menjadi satu, hasilnya tidak, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lagi. <tuh> Dari bagian berikut, cara perhitungan not 1, titik titik yang kedua, menunjukkan humidity, jika normal, akan menunjukkan yes. Jika heck akan dihitung outlook dari data cloudy, rainy, dan sani Jika sani menunjukkan no, cloudy, yes, dan rainy, 1.1.2, windy. Kemudian dari data terakhir ini menunjukkan jika Windy itu benar maka hasilnya No jika hasil jika hasilnya apa, jika keterangannya false nanti hasilnya benar atau yes. itu saja mungkin langkah-langkah step by step dalam Menyelesaikan masalah dan menghitung entropi dari jain serta menentukan pohon keputusan yang terbentuk dari kasus, dari tabel kasus yang sudah ditampilkan sebelumnya. Itu saja, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.